Tahapan selanjutnya adalah penilaian keterampilan sama seperti penilaian pengetahuan yang tadi. Penilaian ini khusus diberikan kepada anak dalam berbagai bentuk, bisa bentuk proyek, portfolio atau produk. Kita pilih produk saja, contoh jaringan dasar komputer. Kemudian kita tentukan anak akan mempraktekkan keterampilan apa. Keterampilan ini adalah keterampilan yang telah kita buat di awal tadi, ketika kita membuat ki -KD. Jadi contoh, anak mempraktekkan praktek krimping kabel, jadi anak membuat krimping kabel internet, mulai pengerjaannya misal tanggal hari ini pada jam 10, kemudian akhir tugasnya bisa kita tentukan misal minggu depan pada jam 10 juga. Dan kemudian kita kasih keterangan di sini. Silahkan kalian fotokan hasil crimping kabel dalam bentuk efek, dan hasilnya silahkan kalian upload ke ka keterampilan ini atau agar anak tidak bingung, silakan kalian upload ke eh, tugas keterampilan ini dan kemudian di sini ada notifikasi jika tugas harus diupload oleh siswa mulai e-learning, silakan atur pengaturan ini apakah tugas ini diupload nah kita tentukan ya di upload saja agar kemudian kita bisa melihat hasil dari foto anak-anak kemudian kita simpan maka secara otomatis nanti anak ketika sudah mengkrimping kabel internet kemudian hasilnya akan mereka foto dengan hp dan kemudian fotonya akan di upload di penilaian ini jadi nanti di aplikasi anak itu ada tombol menu upload dan disitu anak bisa mengupload hasil karya mereka